saya begitu semasa kata you nak makan tak ada benar saya kata okeylah biasa okey terus oh, bagi masa tu ensem lah tak ada tak ada dah, dah. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> ya, kalau dah gitu bebora ada sim hilang yeah. baki memang tak ingat apa <laughs> itu yeah. memang kalau tak kurang hajar dia tak ke <laughs> <laughs> orang-orang juwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy Dan salam sejahtera buat kurang semua ya yang join di channel NDTK ini Terima kasih sekali lagi terima kasih buat korang yang selalu ternanti-nanti video dari ND cuy Dan uh, sebelum kita lanjut saya mohon maaf banget ya untuk beberapa hari ini udah satu minggu cuy ya Kita gak upload video dikarenakan kamera saya ini cuy Tak bisa lagi uh, merekam, uh, merekod gitu Merekod video yang durasi panjang cuy Jadi kita enggak untuk sementara hari ini, sambil kita nunggu, apa kamera yang baru datang, kita akan mereaksi yang durasinya pendek saja, gitu ya. Bukan yang durasi-durasi panjang, contoh dari video-video dari Ustadz Syamsul debat, gitu ya. Karena uh, ini cuma bisa mere, apa? Karena kamera ini tuh terbatas, cuy. Ya, sudah nggak bisa lagi mereaksi yang durasi panjang, gitu, cuy. Saya harap korang bisa memaklumi cuy ya. Oke, okay. dan kali ini untuk mengisi video-video yang uh, durasinya tidak terlalu panjang, saya akan mereaksi lagi warung sepatu, cuy. Yang mana ini kayaknya warung sepatu yang terbaru, cuy. Ya, nggak ada muka dari suwep gitu ya. Jadi, ini yang terbaru, cuy. Kali ini kita mengambil video dari channel. Dio Vlog ya Dio Vlog yang kedua ini kayaknya cuy Karena ini uh, Dio Vlog kalau nggak salah Dia yang membuat channel Lawa apa namanya La apa Project Lawa kalau nggak salah cuy ya Kalau dilihat dari adminnya kayaknya dia sih cuy ya Dan juga kucing ada kucingnya gitu ya <laughs> Jadi kita menggunakan video dari Dio Vlog cuy Oke di sini judulnya itu adalah Abang Badul bila masa aku kawin dengan kakak kau Maksudnya apa ini? Abang Badul ya? Abang Badul, Abang Badul ini mungkin tamu jemputan cuy, Abang Badul bila kamu, bila masa aku kawin dengan kakak kau. Oke, okay, intinya seperti itu judulnya cuy ya, langsung aja. Tanpa berlama-lama lagi, jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oh. Alright oh, okay. so, kali ini kita sepatu. Warung sepatu, yang terbaru ini hey, pula, aku makan ini. yang gantikan ini ya, untuk sementara ya. Uh, Subscribe ya. Ini kayaknya gak, kalau klo nggak salah yang selalu ditemani di Rai Radio, Jo ya, Radio Sinaran, eh, Radio Sinar, sinar kah, sinar sinaran, <laughs> Radio sinar gitu ya. Man, kau kau mau info kan, dua, Aduh. Uh, toh, dua tingkat nak tangga tak? Tak payah lah <laughs> kalau dulu. <laughs> Oke. Okay. Dulu cukup susah. Enggak enggak di sini kok. Jeb berbeda ya, kayak dia di sini bukannya Jeb itu karakternya kalau di Warung Sepatu itu tua gitu ya. Mungkin temanya beda lagi, coy ya. Jep diganti, ini dia menggantikan posisi dari Sue pada waktu itu ya. Oke, okay. tak payahlah, saya aja. Oke, dulu cukup susah. untuk menjadi seorang tisu paling susah kalau kamu tidak sebenar-benar. Oh, ini abang Badul itu cuy. Kalau nggak salah, tunggu-tunggu dulu cuy. Saya ingat kembali, saya pernah. Dapat terkuessen banyak banget dari subscriber di Indonesia, apa di Malaysia. Film-film jadul itu banyak film-film dari uh, Abang Badul gitu, cuy. ya Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, kalau ini ini si uh, maksudnya saya menarik-narik aja, cuy. ya Benar apa tidak? Kalau nggak salah Abang Badul ini adalah anak dari pelawak legendaris Malaysia juga yang selalu dis, uh, disandingkan dengan Piramli itu uh, siapa namanya ini Abang Tompel, cuy. Kalau nggak salah, tolong dibenarkan kalau memang salah, cuy ya. Ini hanya mempunyai bakat. Ataupun yeah. yang kedua ni peluang. Yeah. peluang, peluang ni paling besar yeah. Yeah. Tapi uh, Abang Badul ni pun uh. Uh, memang keturunan seni Bukan Abang Badul, setidak uh. kau panggil aku Encik Badul Encik Badul Oh encik <laughs> oh, <laughs> oh, oh. oh. oh, oh, Badul ni sendiri pun ah, Dia pun minat dah, macam itu Encik Badul Ada <laughs> ah, <dia> tak ada pada <laughs> Abang Badul, bila kau kau ingat kata kau <laughs> Oh ini judulnya Men ya Badul, Tunggu tunggu tunggu Oh kata Abang itu ternyata Macam Badul ni sendiri nah, pun. Dia pun minat dah macam itu. cek Badul. Ada <laughs> nah, tak ada banding Abang Badul. Bila aku kahwin dengan kakak tau. <laughs> Penyebutan abang ya. Ah. Saya pun memang ada barang saya juga tau cek Badul. <laughs> <laughs> masa saya pergi tu. Mereka kata. You nak makan tak dia punya? Saya tak. Okey lah. Dia sengaja. Okey terus. Oh, bagi masa tu handsome lah. <laughs> dah bonyok dah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dah bonyok dah. Cakap tak cermin apa. Tak apa kita. Kategori dia yeah. menjadi hero dengan jadi pelawak. Main. Memang Main. pelawak. Main. Kalau sampai kecut pun boleh lagi. Ha. Ha. Betul. Nah, tapi kalau hero hero ni <laughs> memang. Kena <Memang. An> insyallah. Kita pasir tinggi mahkinkannya. Eh, tapi siapa tuan tuan jadi hero pelakon? Eh, Banyak. Banyak. Tidak insyaf. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Banyak. Oh ya yeah. Oh, oh eh, mana, apa apa? mana Boleh main gambus lah ha? Boleh main gambus Tak adalah Aku bawa gambus bagi ke dia Dia belajar Ialah lawakan lawakan <laughs> legend <laughs> Masih, Masih berlaku ni. ya? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Ya. Oh, mana kalau oh, kau nak pakai berlaku, ya, boleh ya. lagi ya, ah, ni? Nah, nah, tak main-main. Ya, Dari beli datang ni. Haa ni? Kau datang ni? Haa. Tak, ni ah. malam. <laughs> Buka aku datang syuting ke? Ya, betul lah. Oh, dia tak ayuh lah. Aku <dalam> ingat <laughs> apa? Aku lah. <dalam> Hei, tak uluk, uluk. Uluk. Lenguk lah. <laughs> kau <aku> dah <dalam> lenguk lah. <laughs> sabuk, sabuk, sabuk, sabuk. Tukang curi tu. Ketua kampung saya. Ketua kampung kan? Haa. Nama, nama, nama. Nama saya apa tadi saya pakai? Pak Lehmann. Pak Lehmann. Ah Pak Lehmann. Lupa Leman. nama. Pak <laughs> <laughs> ni, ni, ni, ni dah dekat lah kalau nama dah lupa ni. <laughs> <Dekat> nama. <laughs> nama dah lupa. Yalah. Dah, saya terlupa tadi. Saya banyak nama. Dah <laughs> dekat. Bukan kata nak action Kadang-kadang kadang kalau pergi tu, kalau orang tengok badul, nanti menyusahkan diorang. Kenapa? Oh, ah Dia tengah masa terjun tingkat lagi nak bersalam lagi. Oh. Kita nak ambil Jadi kita buat, -buat macam tak kenal. Tak kenal <laughs> lah. Dia tak kenal lah. Macam ke. menyombong kan? Ah. <laughs> Bunyi itu, bunyi itu. <laughs> tapi kayaknya dia pakai ini wig di sini je ya, bukan rambut aslinya gitu je. Ini tadi kayak posisinya bukan begini tapi tiba berubah lagi gitu ya. <laughs> tapi, <laughs> tapi naib, orang kampung ni bagagol. Alhamdulillah. Semua terketip. Ya bagus. Ha, yeah, uh, <laughs> oh, kampung ni semua berpayment. <laughs> ya. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Banyak tau. Oh. Kenapa yang kau hidang ni? Bila punya? Minggu lepas. ni? Eh, eh, boleh. Jangan. Orang oh, bertut bertutup ini. ni. Kau ada, tu. Ada setengah satu ni. Nenya bertutup ni. Kenapa? Bertutup ni. Ni bila punya ni? Boleh makan. Oh, oh, goreng tak Okey, saya kalau nak makan, saya nak minggu lepas ni. Ada tak? <laughs> minggu lepas tak ada lah. Kalau minggu lepas baru lagi yang ni sebulan. Saya <laughs> <laughs> suka prebet lapuk. Haa, ah, perebet lapuk tu lain jenis. <laughs> lain jenis. <laughs> lain jenis. <laughs> Ayah, Ayah, itu cerita yang lain. Cerita yang dia main every every merdeka. Kerana tu film yang membulkan. Buntung gele lagi ni kayaknya ini pusing rambut yang di belakang itu diputar mungkin terputar terus gitu. Tu sia-sia saja tak berfaedah. Ha, tiba-tiba saya tengok Cik Badrol jadi askar segak kan main dia. Ah, ya. Aduh, tu asal banyak memang saya. Ah. dah umur-umur beta saya jumpa dia buat teksi aku tengok kau berlakon dalam askar, aku pun terikut masuk askar. Ah. tu boleh Uish. banyak orang masuk tentera. Betul betul betul memang saya ni. Aku tahu bagaula macam tentera sekarang, sekarang dah pencen dah. Habis apa lagi? Dulu aku tengok kau berlakon senang dia berlari relax ah. aku masuk macam nak maut Tapi pengaruh dia masuk <laughs> <laughs> keluar. Oh, oh, ternyata, ternyata pengaruh banget ya. Kalau kita nak murah rezeki, kita kenalah banyak bersedekah. Ha, ah. daripada makan ni pun terbiar rugi. Kau cakap tu bagus. Kita banyak bersedekah, Betul? tapi yang membayarnya aku. <laughs> nak sedekah duit kau. Kata kau <laughs> bukan kau orang punya. Memang eh, kenapa pula yang tok bawa datang kampung kita tu? Oh, ini sudah season kedua banyak gitu ya tamu jemputannya tadi aduh kok sedikit banget ya sin dari abang badul ya padahal tadi enak banget ya lihat lawakannya lawakan lawakan legend tuh masih berlaku sih sampai sekarang cuy ini apa ini ya kak ini berdua nih mencari kamu eh, eh, kenapa Ap Ap Ap ini agak nih katanya udah ada wak? masak wak? ada udah masak nggak kamu ya pergi apa udah masak ha? Oh, kuih yang akan datang. Tak. Haa ah, dah siap dah kuihnya. Ah, Haa dah siap dah <laughs> tapi yalah saya punya token ni kalau babak derma berkira sikit. <laughs> tak berapa banyaklah dia bagi. Tak orang aku pula yang berkira engkau. Yalah nak bagi sikit macam orang datang tapi ini yep. je yang dia ikhlas. Leigh, Leigh, dia tak cari penduduki. Kadang-kadang dia tak tahu yang kita bagi tu akan datang balik pulangannya lebih banyak daripada kita. Aku juga yang salah. Udah jatuh buruk orang tua tu. Untuk, uh, untuk suami kita juga lah supaya. Bukan sebelum nak balik. Bukan belum nak balik. Uh. balik. Simpan <laughs> dulu jangan sampai toke. Saya balik. Balik. <laughs> tunggu tunggu tunggu toke toke. Oh Jeep di sini jadi ini ceritanya ya kayak karyawan gitu karyawan karena dia punya toke gitu jadi Pak Ya jadi tokenya. Jadi yang sebagai pembuat <laughs> yang waktu karakter Jeep. Yang kemarin itu yang jadi orang tua itu tak ada yang gantikan ke? Atau bagaimana? Karena sukaya si Su itu digantikan oleh posisi si Rahim gitu ya? Karena Rahim di sini nampak buda gitu. Oh bertukar di sini ya? Apa, apa benda tu? Tak ada tak ada apa. -apa. Tasek Johor ni. Ah, tak dia dia ni berbudi, hati-hati orang. <laughs> oh. hati -hati. Ada ada food truck. Lepas tu kita ada uh, pindah. Okay. Kita pindah dan kita balik-balik Malaysia, kita sambung buka kedai lepas tu PKP. Balik Malaysia. Ha, kita pindah ke Qatar. Oh. Awak dah Oh, that's mean you're yeah. from Qatar. Yes. Nah, ah, <laughs> <laughs> oh, di petipanya. PKP semua work from home. Uh -huh. Social tak ada. Oh, you. Pergi ke rumah orang, awak servis nombor. Dah kerja dengan orang ni, apa kerja dengan dia. Aduh, kalau dah duduk berborak tak habis-habis, memang tak ingat apa. benar-benar mesti. Jebet di sini orang kerja gitu. Malai dia yang suruh. Lucu di sini. Eh, hey, kau kerja dengan kaya. orang ni kau, kau suruh dia buat air tu kan kerja dengan dia. Aku kalau dah duduk bebora dah mesti simpul silang kaki memang ingat apa. Dia memang kalau tak ingat Orang-orang gelandangan. Ada kalimat payah yang gua suka ada kalimat pun yang gua suka banget. Kalau dari gua bebora ada simpang jalan kaki memang tak ingat apa. Selalu memang kalau tak kurang ajar dia tak ke. Orang-orang gelandangan. Ah gelandangan ah. Dia gerak taklah. Macam mana yakin Atau pilih sendiri ke atau ada Uh, <laughs> macam uh, dia orang minta kita masak untuk sana Tapi kita memang oh, ada kontak nombor kat sana aduh. Dia akan bagitahulah sama ada ada orang sponsor atau tak ada <laughs> Orang tak ada tu lah Kak Jah akan masak uh, Nanti Kak Jah uh. bawa dia sekalilah gelendangan ni <laughs> Duduk kat sini je ya, macam tak ada rumah Sebelum ni pun, lepas saya dah balik setiap alam, Saya masuk uh, setiap dekat uh, juga ada satu. Di sini uh, Rahim itu menggantikan uh, suai Memang di sini apa karakternya tu. <laughs> Apa namanya, pengangguran gitu ya. Pengangguran tak ada uh, kerjaan. <laughs> kat sini ya, macam tak ada rumah. Ya, Sebelum ada ni pun, rumah. lepas saya dah balik Setiap Alam, saya masuk so, uh, setiap dekat alam. Uh, Setiap Alam juga. Ada satu kedai ni. Pun tak ada rezeki juga. Nak tutup juga. So, saya buat kat rumah je So, kalau kat rumah, kita oh, je tak ni. Order, je. delivery, semua mm. tu lah. Biasanya menu mm. macam mana? Siapa tentu kan? Kedai. Oh, <laughs> oh. <laughs> nah, sebab saya beli beras. <laughs> <laughs> <laughs> Agaknya macam mana cara nak, nak contact ah, tu kan? Haa betul. Saya ah. okay, nak inilah hari ni Jumat ni nak derma macam, macam ni. Macam mana cara nak contact tu? Ah, Haa kalau Kak Jah ni macam mana? Kak Jah banyak macam denga, uh, main dengan Facebook lah. Facebook, uh, Facebook, Facebook. apa oh, nama tu? Facebook, Facebook Kak Jah nama Kak Jah Bro. Kak, oh, Kak Jah bro. Huh? bro eh. Oh. Bro? Kak Jah memang nak maintain benda tu kan? Macam sedap dia. Kak, Kak Jah Bro? Kis Ni ya, akhir adik kisah. Kisah dia macam ni. Dulu Kak Jah tak tahu masak pun. Oh. yang masak suami. Oh. Jadinya bro. Dia nak jaga kan. Jadi bro tu kita kena letak juga nama dia. Oh, ya, suaminya bro. Ah, ah, Dapat nah. luang dah tinggi. Apa, ja. yang tolong promote ni kak Jamalah kak jam yang tolong promo uh, oh ya yeah, ya yeah. kat orang tu ha nah, apa pula dia nak bagi lagi <laughs> <ni>. <laughs> macam uh, kak Jazli pandai menyanyi tak pandai <laughs> Ozi ni rasa macam boleh ni kalau dapat jangan bagi dia banyak dia <laughs> Ozi boleh menyanyi tak boleh ya. lagu kacah pun tak boleh oh <laughs> uh, undas selesai <laughs> Singkat banget, Ji. Oke okay, sih itulah video singkat ya. Ini di sini sebenarnya itu video singkat ya. video singkat bukan kompilasi juga sih karena kalau kompilasi itu video beberapa video yang memang dipotong-potong dan digabung. Kayaknya di sini itu satu episode cuman di apa namanya? dibagi-bagi, diambil yang apa namanya? kelakar-kelakar aja gitu ya. Jadi saya pikir di sini itu bisa dikategorikan video pendek aja gitu ya, bukan bukan kompilasi gitu ya. Kalau kompilasi mungkin ada bintang-bintang tamu atau tamu jemputan yang lain gitu ya intinya di warung sepatu itu kayaknya memang eh, dua ini ya eh, dua tamu jemputan tamu jemputan yang yang pertama dengan yang kedua gitu ya dan tamu jemputan itu selalu dua dua-dua gitu ya saya belum lihat siap belum pernah lihat apa namanya sepatu eh, belum pernah lihat warung sepatu secara full jadi saya nggak tahu begitu ya yang selama ini saya reaksi dan selama ini saya tengok ya itu seluruh durasinya itu memang memang singkat gitu ya diambil ya memang e, penting-pentingnya aja atau yang memang kelakar-kelakarnya saja gitu ya ada kalimat-kalimat yang di apa ada kalimat kalimat yang bagus ada yang enggak gitu ya untuk tamu jemputannya makanya tadi tamu jemputannya dua padahal bagus banget yang pertama cuy ada tamu jemputannya abang apa? Abang gitu ya uh, Salah satu uh, pelawak yang bisa dikategorikan terbaik juga pada masanya gitu cuy ya Ya walaupun saya belum pernah tengok juga ya Film-film Abang Badul Tapi saya pernah melihat beberapa klip-klip uh, film uh, beliau gitu ya Waktu ya benar yang dikatakan tadi Waktu jadi askar gitu ya Dia ngintip kayaknya orang mandi atau gimana Pokoknya dia ngintip gitu ya Ada scene dimana saya tengok itu cuy tapi bukan video film full gitu ya. Oke dan sebelum kita pamit kalau memang kalian suka dengan video ini silahkan di-like dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuk ya. Komentar itu adalah salah satu hal yang membantu kita untuk menggali lagi algoritma youtube kita Apalagi kita sudah lama nggak upload video gitu cuy ya Korang bisa bantu dan Kalau korang ingin memberikan support untuk channel ini Korang bisa tengok di bawah ada super thanks cuy ya Korang bisa memberikan berapa-berapa saja Seikhlas korang cuy ya Karena saya punya Apa namanya ini Punya Hal yang menarik Kedepannya cuy saya akan kumpulkan itu dan saya akan bagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu cuy ya Mungkin saatnya saya pamit indur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Indy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye